Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya, Pak Dion, di channel Suka Matematika Kali ini kita akan menjawab soal dari siswa yang berhubungan dengan fungsi kuadrat dan pelajaran kelas 8 SMP atau kelas 9 ini ya. Dimana soalnya seperti ini, diketahui fungsi y 9x kuadrat plus 8x16. Fungsi kuadrat tersebut memiliki... Jenis akar apa dan kurvanya hadap mana? Nah, saya jawab, uh, jawab susahnya? Y, sama 66 e kuadrat plus 8616. Ya, itu berarti A nya sama dengan min 1. Ya, lihat, kuadratnya e ya. ini akan min 1. Kalau tidak ada angkanya, berarti dianggap min 1. sehingga kurva nanti akan menghadap ke atas. Untuk jenis akarnya, kita cari D. Rumus D adalah sama dengan... D sama dengan B kuadrat 4 AC Nah kita ambilnya dari uh, fungsi kuadrat di atas yaitu D sama dengan 8 kuadrat min 4 kali min 1 kali C nya min 16 Ini 8 kuadrat 64 dikurangi uh, ini min 64 ya Karena min kali min kali min jadinya min 64 Sehingga hasilnya D nya sama dengan 64 min 64 itu 0 karena D sama dengan 0, maka mempunyai akar-akar yang sama dan real. Cukup sekian dan terima kasih untuk hal ini. Uh, jangan lupa subscribe ya, agar lebih semangat untuk penjelasan soal-soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.